Oke, okay. lu dua pasti boh bom. apa kabar bang? ini <tuk> salah, salah ya. untuk pertama-tama lah, supaya tahu siapa sih banyak yang gak tahu nih, kenalan dulu lah. halo, nama saya Reno, Reno Pratama, saya seorang pencinta seni, musisi, skateboarders, peluk dan cium, lukis, lukis. <laughs> iya peluk kese peluk dan cheese <laughs> Reno Pratama Reno Pratama kan kegiatan? sekarang lagi kalau skateboarding udah pasti udah setiap pagi pasti skateboarding setelah skateboarding lagi ngerjain album ketiga album ketiga ya? hmm. rilisan ketiga temanya? temanya tetep rock and roll rock and roll, rock and roll. Rock and roll. <tuh, <tuh, filter ya iya. pilihan skater ya. Filter, Fil filter, ya, filter filter filter pilihan skater kalau super suka perawan woi saya saya filter aja deh dari umur berapa skater ya? Skate dari umur 9 tahun punya sponsor pertama kali di umur 11 bolehlah sebutin sponsornya tapi udah masih dikontrak apa Ah udah enggak lah lah ya. tapi emang pada saat itu ya saya sedikit buka jalan untuk skateboarders Indonesia untuk ada di next level pada saat itu karena kita kan juga gak mau dong masa kita udah capek-capek jatuh-jatuh berdarah-darah, masa bayaran yang cuma sejuta dua juta, juta. gak mau langsung angkat di lo langsung angkat ngeri juga. iya tapi ya begitu ada itu tahun bang. berapa itu tuh bayaran segitu itu? itu waktu di awal 2000 ya masuklah lah bang buat kredit mobil lah hmm. Serius? Serina, si Serius udah bubar oh, iya, iya, Serina si lagi seger-segernya ya, Udah punya anak Oh gitu ya? Gak tau, kurang-kurang paham Enak, kurang, kurang pa, kurang enak. enak ini, ini buatan, buatan Ini serius. fermentasi sendiri dari pisang. Ini produksi masalah nih? Nantinya Boleh, boleh, boleh. Nantinya Ini, apalah, rekomenon nih <coughs> Dari skater, dari umur 9 tahun Reno Pratama Terus Dapat isu juga ambasador juga ya? Iya. Dari beberapa brand besar, sebutin lah. Dari California, ya seperti Good Silver, Good Silver, Volcom saya tolak ya sorry. Uy. Bener, <laughs> serius, <laughs> yeah, serius, itu saya tolak. Kenapa? Man? Gajinya gak cukup? Oh, kredit mobil masih. Oh, ya. boleh, <laughs> boleh, boleh, boleh. Akhirnya ambil Rasti, Rasti ada di posisi seribu lima ratus dolar kayaknya lumayan ya sekarang dolar berapa ya berapa sih USD itu tuh, kurang lebih lima belas ribu dolar lima belas juta per bulan per bulan belum bonus majalah <laughs> ya pada saat itu ya <laughs> memang posisinya ada di situ ya Nikamatin. fans fans fans fans nggak masuk friend. fans waktu itu dia sempat aku ada collapse. sahabat tuh ada sahabat iya juga. fans waktu itu sempat collapse terus akhirnya balik lagi terus dia ribet dengan manajemennya sendiri dan buat saya kayaknya ngapain sih saya sih, keribetan mereka gitu itu produk mana produk Amerika ya? kalau fans ya emang dari California emang. Uh, untuk seorang Reno Pratama gak menutup kemungkinan gak? kalau aneh kata produk lokal ya, cinta bahan, apa cinta dalam negeri lah kira-kira gimana? sejauh ini sih saya sangat berkompromis banget ya sangat bekerja sama welcome, pada, welcome welcome banget gitu kalau jika ada produk yang mau masuk ya? wah sih dengan senang ya. hati tapi produk dalam negeri nih tapi kualitasnya tetap lah, kualitinya tetap, kualitas mm. Kualiti kontrolnya tetap. Dengan Gimana? senang hati, kalau di linknya asik, <laughs> dari umur 9 Tau. tahun. Ya. Dan Reno Pratama juga pernah terlibat dalam beberapa film layar lebar. Iya, wow. <laughs> yeah. yeah. ada, ada waktu itu ada reality, reality cinta dan rock and roll. Itu sama ini siapa Vino Vino, Vino, Vino, Vino yang basti. jadi uh, radit jadi iya, iya. di situ lu juga ter masih terlibat juga ya enggak tapi gue pacarin ak aktrisnya tapi di film itu main juga enggak gue nganterin aja nganterin doang tapi dandanan gue begini hmm. Vino datangnya begitu hmm. orang upinya bilang ini harusnya lo yang jadi radit nih hmm. orang dandanan udah boots udah yeah, yeah. kulit datang udah kayak gitu kalau dia kan didandanin kan yeah, yeah, yeah. gitu terus ya yeah. ya udahlah seperti itu. Tapi ada nggak terlibat dalam film-film yang lain? Film yang lain banyak, Bang. Ya salah satunya film legendaris Indonesia itu Real, Realita Cinta dan Rokan-rokan iya gitu. sih, meledak film itu sih. Film itu dan saya menjadi bagian film itu, terus juga ada Love Luna. Oh, Love Luna. Uh, main juga di situ, terus beberapa film-film film pendek yang menang di beberapa uh, festival music uh, festival film pendek di Boston, di Bunggari itu film independen atau film-film memang film independen tapi layar lebar juga layar lebar, lebar tapi independen, tep, iya dan menang di beberapa negara gitu seperti di Hollywood, di Boston, di Berlin dan beberapa bagian di Eropa. Mantap, wih prostasi lo mudah tapi kencang juga. Bang, namanya berkarya kan nggak ya bang itu awalnya semua dari skater, awalnya kan? dari skate, karena awalnya mereka skate. mereka melirik dari skater dari, itu, ya? dari skate, dari digali, skate, gali, digali, benar, benar, akhirnya masuklah dunia-dunia itu ya, akhirnya masuk ke dunia showbiz akhirnya, nah, masuk ke dunia itu kamu diterjunkan apa keterjun, nah, ah, ini yang penting, nih aku yang menerjunkan diri karena menerjukan aku kan? ingin mengeksplor apa yang aku bisa selain skateboard, gitu. keren juga. Kan? Iya lumayan loh bang perjalanan panjang. Anja kelahiran, kelahiran kelahiran kelahiran tahun berapa kelahiran tahun 88 bang ini sekarang 6. 32 nih mau 32. dia tiga nih ya. bintang apa ini? oke bintang gue cancer gue cancer cancer gua, batu cancer. <laughs> cancer dia hidup di dua, ah, dua alam dia kita kita kalau ngomong masalah apa sih namanya tuh horoskop ya horoskop percaya gak sama horoskop tuh memang T apa melambangkan sekian sekian sekiannya orang begini begini. Lu percaya nggak? Termasuk orang-orang yang dihitung? Kalau misalkan atau? dari segi spiritualnya, saya percaya. Tapi kalau ramalan planet remaja, kalau <laughs> Iya <laughs> <deh>. kan? <laughs> yo, yo, itu yo. kan buatan Wih. orang bang. Itu oh, yeah. buatan orang. Tapi kalau dari spiritualnya, saya percaya. Pasti percaya. Ya. Percaya. Dari. Jadi kehidupan itu bisa tercerminkan dari, dari horoskop itu ya. Somehow, somehow ya terkati seperti ya gitu, itu, gitu. kurang Ceranya, lagi kurang maksudnya lagi. kepribadian seseorang itu bisa tersermin dari horoskop itu nggak juga Enggak juga ya Enggak juga Enggak juga Enggak juga Enggak juga gitu kalau yang jelek itu pasti jelek aja bang mau, mau dia bintangnya bintang jorak ya bintang apa tapi kalau good attitude good aja pasti dari skater terjun ke dunia musik hmm. itu kan olah Emang sih, skaternya musiknya masih musik gitu ya? ya nah, ya. ini aliran lu aliran apa nih? Ini aliran yang pasti <laughs> sih bukan aliran sesar, ya Alirannya ya biar ngalir aja, bang. Kalau aliran lu biar ngalir aja, tapi lebih, nah, lebih suka kemana sih? Best on rock and roll rock ben and roll ya, skater, ya, pang itu udah pasti pang rock udah pasti role, masuk masuk masuk, role, role, role, role, masuk album ketiga. Hmm. Album pertama ada di mana? Album pertama itu rilis sendiri di Indie nih Indie. Indie. Saya keluarin uang sendiri, saya bikin kaset dan rilisan pertama itu kaset. Enggak hmm. ada CD sama sekali. Zaman tahun. Um. Tahun berapa sih? Kurang lebih rilisan pertama itu kurang lebih tujuh tahun yang lalu. 7 tahun, 10 tahun 10 10 sekarang dua ribu dua puluh satu Iya. Dan berikutnya dan terus kemarin juga baru rilis album The Times Now berisikan empat belas lagu. Lagu dengar pas album kedua itu berarti ya. Album kedua. Itu, itu turnya mana? Tur Australia itu ya? Tur Australia, Australian tour. Libur, seneng, <laughs> <laughs> turnya tur Australia, gila. Yeah. Itu beneran tuh gimana? <laughs> Tur-tur. Yeah, tapi kan? saya kulihat, emang kulihat, aku kepoin di di di di Men's House Move. dari dari musik, tapi loncat sana, loncat sini, <laughs> tetep aja ada skater bau skater. Tetep, tetep. Soalnya itu ibarat kata udah kayak apa ya, bang? Pintu, skate buat saya udah kayak pintu gitu. Dia yang membuka semua dan saya melihat dunia dari skateboard. Bisa Bisa dibilang gak skater skater itu agama. Jadi, Wih kalo buat saya doa, bang, <laughs> doa, ya, doa, bang, agama, agama, bang, agama, <laughs> bang, agama, wow, bang, aga, agama, bang, gitu. agama, bang, <laughs> agama, agama, bang, agama, bang, agama, agama, bang, agama, bang, agama, agama, agama, Ya, sejauh ini iya dari dari dari itu anaknya dia. Eh maksudnya dia dia yang mengajarkan saya cinta. Saya dari dulu gak tahu apa itu cinta kok. Tapi dia pastikan bahwa ini cinta mencintai untuk dicintai. Sebareng gini ya dia biar langsam kita. Langsam terus. Terus enak nih asyik. ngelewatan dilewatin, dilewatin lah. Kayak ayo. Tambur lagi. Benar-benar menarik, Men. Dari umur 9 tahun terjun dalam ke dunia dalam dunia skater, masuk ke dalam dunia musik, juga masuk dalam dunia perfilman dan dalam sempat juga jadi fotomodel anak. Foto Narafinana. model. Foto <lopolar> <lopolar> <lopolar> <lopolar> <lopolar> <lopolar> model ya. Iya, cover boy, cover boy. Cover boy. Euh. Bukan bukan boyang nggak enggak cover kan? Bukan, <laughs> cover bayi oh, beneran. Sayang dia di, di covernya itu. Beneran. Tahun ya. berapa cover? itu Oke, okay, dari dari umur 13 itu udah jadi covernya High Magazine. Ah, iya? Dari umur kecil banget, umur 11 tahun jadi covernya Ripple. Mm. Ripple yang kecil sampai Ripple yang, Ripple yang besar. Oh. itu dari gara-gara skater doang? skater aja ya? Jari -jari skate aja, udah. tapi mereka ngebahasnya Reno sebagai seorang skater yang ingin mengeksplor dirinya untuk menjadi bagian dari hidup ini itu ada ya artikel? Oh, ada semuanya, ada bisa di google dong hmm. di Bali udah berapa lama? di Bali itu kurang lebih 18 tahun 18 tahun hmm. tapi dulu sebelum di Bali, Jakarta Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung terus uh, mulai dua an hijrah lah ya. hijrah ke Bali ya, uh, tapi enggak gini ya nah, jangan apa begini nah, jangan apa nggak <laughs> ngerti nggak mau ngerti lah nggak eh, tahu juga, gak juga kamu, itu bukan itu, kaum itu bukan kaum kita tuh itu tuh, tuh, tuh, bisa diangkat kalau saya kaumnya kaum kumuh soalnya yeah. dan seringnya waktu bertemu gitu. bertemu ya singkat cerita jalan, jalan jalan tapi masih kegiatan musik masih musik baru aja pulang tour, baru oh, aja cerita kemarin, dong, cerita, cerita, cerita, cerita cerita, ya kemarin baru aja uh, nyelesain tour dengan percaya diri di dalam pandemi ini, apa sih yang bisa kita lakukan kalau bukan bergerak? disitulah saya bilang, oke, okay, let's go, nggak ada halangan oh, tuh, ada ada apa, namanya kan ada tuh, kalau di ya, namanya kita kita tahu lah seluruh Indonesia, iya. seluruh dunia tahu kalau pandemi itu ada isi-isi gitu apa namanya, colok-colok hidung lah, yang tes-tes darah lah segala macam. gua tes semuanya bang, dari yang di dari yang di dari yang di mana kan Ada di Tiktok juga. Yang oh, gitu. di kan baru. Oh ada, di tapi belum, baru. Itu, itu katanya gua... kalau mau naik pesawat tuh katanya. oh katanya tuh. Ya paling bawa alkohol. Hmm. Kalau gua mah, iyalah minum. Hmm, Gawean, saya mau minum dari dari bawah cabah. <laughs> nah tur, nah tur dong, tur-tur. Ah tur kemarin gue. itu. Uh, Jabodetabek Jakarta Bogor, Tangerang, Bekasi Kasi. Semuanya Terus Cilengsi okay. Terus Jakarta Semua Jakarta semuanya dari Barat, Timur Semua ketemuan Pusat, orang -orang, teman -teman. Semuanya yang bantu teman-teman. teman Skenapang juga yang Yang yang bawa saya ke rumah-rumah kolektif gitu. Dan kemarin itu Kita menutup diri Sampai di Sembilan titik aja Karena karena Asanya? karena capek satu bang, kita kan nyetir dari iya, iya. lu uh, lu oh, mobil nih? Gitu. mobil, kayak di film-film bang Ui. kayak di film-film kan orang tuh bawa mobil gitu kan saya pengen ngerasain sendiri tuh bang ya kita bertiga sih uh, satu pemain bass satu filmer, yeah. aku gitar vokal oh, dokumentasi-dokumentasi dokumentasi, terus, dokumen, dokumen, dokumen. terus uh, drummer di Jakarta udah-udah siap lah dia udah drummer. siap, udah lagu dari di kulit memang Perjalanan berapa lama tuh? Perjalanan sesuai map tuh dari Bali ke Jakarta tuh 19 jam dengan tol termahal di <laughs> tolnya 750.000 ribu. Bahaya ngomong tol tuh kalau dipakai kon nih bahaya. Oh, <laughs> jangan dibalik-balik, jangan dibalik-balik. Sembilan <laughs> jam terus 9 19... titik mm -mm. Yeah. hampir setiap hari itu kita manggung. Jadi total semuanya dari awal berangkat sampai balik lagi ke Bali totalnya berapa lama? Empat belas hari. Empat belas hari, dua minggu. Ya. Dua minggu, nggak nonstop ya? Itu nonstop. Wah, oh, nonstop. Bersyukur nggak tipes loh. Bang, gua nih biar gini-gini ya. sejelek senjela kayak gua, orang liat gua tuh ya, ah, tukang mabok apa? Tapi lo skater olahraga nih. Bang, gua ini tadi pagi nah. yang gua minum multivitamin. Boy. Liver di Tongs, oh strongbon, apaan tuh? Strongbon buat muatin, oh, strong itu trombon, <laughs> terus, uh, iya setiap hari tuh gue minum vitamin, <coughs> itu yang ikutin gue, <coughs> anak Jakarta, kemarin tipes bang, Bahaya. Nah, tipes, nggak aku sih, dulu kalau kalau ngomong masalah tur aku udah kebayang kebayang tuh, kalau tur tuh kayak gini nih, waduh, pahit nih, <coughs> hari ini, bener lah, pahit banget. Pahit dan manis bang. Iya, pahitnya nggak, pahitnya pasti gini. nih kita boker di mana. Kadang-kadang kan bingung nih. Tertak tertak siap-siap pulang lagi sakit perut, jangan boker harus sakit perut. Tapi jangan khawatir bang, rest area semuanya ada di situ. Iya sih, benar juga sih. Iya, aman pokoknya. Yang penting kitanya siap jalan tur gak sama pasangan, jalan sama anak band semua. Sama anak band semuanya, jadi benar-benar benders lah. Bender, jadi kalau iya sayang tunggu gerangan. Hmm. Tunggu di rumah. Abang mau pergi ngerantau Wih. Mau main nih. musik nih. <laughs> untuk Bomberman dan Bomberwati nih. <laughs> Salah satu inspirasi kita juga. Ya spiritnya ada. Oh itu mana aja? Fight untuk demi apa itu? Satu mimpi kan. Nah. Yang dimana mimpi itu kadang kita kita ingin menyentuh mimpi itu tapi mimpi itu susah tersentuh. Bisa nih tersentuh asal kita ada niat, usaha dan berdoa ya kan. Ya, keren keren. Iya begitu adanya bang. Maksudnya uh, untuk nextnya kalau keren mah relatif lah buat saya. Tapi siapa yang mau berat dia mendapat. Iya, nah untuk nextnya ke depan ini uh, planning planning lo mau ngapain? Ya ini mempersiapkan album ketiga, terus juga mau rencana tour Ini kalau kalau nggak ada pandemi, bang, udah tur Eropa kemarin. Iya di album di time islam dan bookersnya tuh udah ada dari berlin dari prak dari paris udah tuh ada gara gara, tuh, gudong, gudong. gara, -gara ya. si dia tuh siapa lo sebutin lagi dah uh. gue bedek banget itu siapa yang bikin sih mrs. mrs corona mm. mrs Corona, ah don't give a shit mudah mudahan sehat hey, selalu semua. di album sih. pertama tuh ada berapa lagu men di album pertama itu E.T. ada EP. berapa lagu? wah cuma 3 3 lagu, kedua Eid, ya. berapa lagu? 14. 14 dan ketiga ini rencana berapa 17. lagu? 17 wah oh, gimana loh? yang udah tujuh belas, 17 17 lagu? Double album itu enggak? jangan udah um, ya. gue mau bikin, bukan album nih bang, gue mau bikin series oh gitu uh -uh. jadi al album yang berikut akan keluar ini masih relate terhadap itu, itu, album itu kalau sebelumnya kalau belum tahu tuh itu apa namanya untuk pembiayaan gimana itu nah, kebetulan ada sponsor kebetulan adanya? emang ada eksekutif produser namanya Cipta Gunawan Woy. itu dia dari STDF Record hmm. STDF Record dari New York City <laughs> lah emang dari New Woy. York itu record Woy. label dari New York <laughs> berarti emang lu di backup banget ya. Di backup banget semuanya, emang dijagain banget musiknya juga, terus di derek, derek enggak, derek enggak dia. Dibebasin, dibebasin semuanya. Paling dia minta cuma eh cuma nada tingginya itu. Oh, cuma itu ya, aja. Dikit-dikit kan. lah enggak terlalu banyak. Iya, juga. iya. Itulah enakin untuk kayak apa? Musik indie ya. mau indie mau mau major udah dibalikin lagi musisinya Tapi kalau Andi kata di apa namanya? diminta sama label meter lo gimana kira-kira kalau misalkan bisa bekerja sama dengan baik saya kan. tapi kalau misalkan di untuk untuk label lo sekarang gimana label sekarang yang sekarang di New York City bang ya berarti kalau anggil kata label Indonesia mau ternyata itu gimana lo ngomongnya sama dia ngomong terus terang gimana gimana apa hitung-hitungannya gimana gitu kaset juga kan bakal dirilis di rilis di pang di kaset aduh kasetnya di mobil lagi I harusnya iya. ada nih iya. coba diambilin tuh kasih kunci mobilnya bang, biar kelihatan ada kaset di, di box situ itu, uh, itu. terus uh, apa namanya <tuk> um, recordable tuh di setiap negara beda-beda bang jadi yang di Indonesia biarlah Indonesia gitu yang di New York biarlah di New York yang di Jepang biarlah di Jepang berarti gak masalah itu? gak masalah gak, gak kebentrok gitu? kalau indie kita bebas bang tapi kalau label kan udah beda, men. Kalau major kan udah pikiran, udah. Kalau label lu pasti disuruhnya di maksud, aja. Maksudnya, gitu. maksudnya aku kan kalau label, oke okay lah. Untuk label ini kita memang dibebaskan lah, hmm. untuk kita berkarya dan bereksplor ya. Right. Tapi kalau untuk major label, ya yang setahunya aku mereka pasti punya pakem-pakem tersendiri yang gak boleh di mana nggak boleh dilewatin Iya soalnya lah. kan kita ada kontrak dan ada pasal-pasalnya kan hmm. di dan di yang kita nggak boleh makanya kenapa saya pilihin di label itu biar bisa dirilis di mana aja bro. gitu tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kata ada major mau oke okay, gitu ya tapi hmm. sesuai dengan hitung hitungan gitu gitulah ya Iya soalnya kenapa ya. saya bikin lagu bahasa Inggris itu karena saya ingin memperkenalkan musik saya ke dunia walaupun oh. musik itu adalah bahasa tersal kan ya. tapi buat saya, ayo kita jalan, kita terlahir di dunia, ayo kita pergi lihat dunia. Kebetulan aja kita terlahir di sistem dan Indonesia yang seperti ya, bang tau lah. juga sih tapi lumayan bang, tutup sini. Apanya? Boleh, boleh dikasih. Burang. Ini ini di Renault nih, di Renault. Pratama, dia, ini, ini album kedua ya? Album kedua yang, Berarti yang album ini yang dirilis di Jepang ya? Iya Rilis apa produksi? Dirilis di Jepang Dirilisnya di Jepang? Di, dirilis sama record label Jepang Tapi kalau yang ini dirilis sama record label Jakarta Namanya Pita Hitam Pita Hitam. Dan Pita Hitam Dia ngelink karena dia record label Dia punya link di Jepang Dan akhirnya Bakal dirilis disana Panjang bagi bomberman dan bomberwati bisa nih dapetin langsung kontak mm. pasti ada ig apa segala ada, macam semuanya ada, ada di bawah sini nih <hari> mau maui itu apa? nanti iya eh, dan editor editor di bawah itu editor <laughs> dan uh, apa namanya uh, lagu ini kan di.. ini berapa album eh berapa album berapa lagu nih empat belas empat belas lagu, 14 lagu. Ya. bahasa inggris berapa bahasa indonesia berapa ya? bahasa inggris bahasa indonesia bahasa inggris bahasa indonesia bahasa, bahasa, bahasa inggris bahasa indonesia ada berapa persen berapa persen, berapa persen uh. 50, 50. mantap berarti 14 berarti 77 uh, ya 7 lagu Inggris, 7 lagu Indonesia. Mungkin 8 ya. lagu Inggris kali. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Soalnya pengen memperkenalkan diri biar mereka juga gampang menyernanya dengan bahasa Inggris. Oke okay lah. Dan kita aku semakin menarik nih ngobrol sama yang ini. Banyak inspirasi gue dapat. Yang pasti bukan hanya untuk aku pribadi tapi untuk sahabat-sahabat di luar sana pembermanan memerwati tapi sementara kita akan break dulu sebentar Sekaru, yoi lalu habis itu kita lanjut lagi ya main lanjut dong oke okay. sip wih semakin menarik aja ren ngeri ren. banyak sekali yang lau bilang nih wah kawat inspirasi banget untuk anak-anak -untuk muda sekarang tuh wih mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dari mulai skater dan tetek kebang eh prestasi main prestasi prestasi apa kira-kira paling lu kira-kira prestasi yang wah ini prestasi gua membanggakan enggak kira-kira itu amin. waktu itu ada di Thailand di Thailand <tuh> Supanburi Thailand beberapa jam dari kota Bangkok di situ pertama kali saya buka untuk skateboarders Indonesia untuk mendapatkan emas untuk mendapatkan emas itu modelnya itu mereka tuh itu masuk kayak gimana sih nggak ngerti aku sih. Ya kalau misalkan lihat Olimpiade ya begitu. Olimpiade. Tapi Tuh. ini skater. Ini skate. Kamu dapat mas isu. Iya. Kenapa enggak? Nggak beneran dapat teman Iya eh, dapat. Orang Bung <laughs> Karno bilang kan. <laughs> Bukan apa yang negara berikan, tapi seberapa bisa kamu memberikan. Untuk negara. Hmm. Oh iya. Yeah, yeah. Aku ingat sih ngomongan itu sebelum beliau meninggal. Dia sempat ada disikin, ya? Dia datang mimpi gue, Bang. Wih, wih itu berkah, man. Dia datang, itu berkah, itu berkah. Ke mimpi gue dia datang, kah itu berkah. gue di orang besar dia. Itu, Beliau tuh orang tua. Di stirin, gue di sampingnya tiba-tiba wah, mimpinya random gitu langsung kayak. Tapi itu sebelum M Pak, sebelum, itu dapat mimpinya udah baru-baru ini, belum lama. Oh, belum lama tak kira sebelum gua. lo dapat masuk. Oh, itu. bukan, bukan. Soalnya gue pernah tulis, kan gue udah menulis kan. Hmm. Lagu semua yang di, di album semua aku yang tulis terus pernah ada tulisan Pak jadikanlah saya pemuda yang kau pilih untuk mengguncang dunia. Woi itu lagu itu tulisan aja. Oh tulisan nah. mantap. Soalnya kan Pak Karno uh, pernah bilang beri bung. saya bung bung bung Karno. bung Karno pernah bilang beri saya 10 pemuda Indonesia untuk untuk untuk mengguncang dunia dan gua lanjutin Pak jadikanlah saya pemuda yang kau pilih untuk mengguncang dunia. Salah Jadi satunya salah satunya ini.. nih nih nih ini.. nih baik nih baik.. yoi <laughs> <laughs> waduh.. ini yang murtad nih murni Murali. tanpa dicampur murtad.. Ah, iya. murtad.. Ya kan murni tanpa dicampur.. holy water man holy water.. jadi air suci big, big up.. holy water yang belum coba coba ini coba lah.. pasti.. nah gua aja <laughs> belum coba ini <laughs> ini tulis disini, drinknya responsibility ya, ya. kudu bang.. tanggung jawab <laughs> itu harus wajib.. Kita coba okay. ya, Bomberman dan Bomberwati Ini pasti Apa? Bomberman and yeah. Bomberwati iyo yeah. Kan namanya, yeah. acaranya namanya BOM toh ga lo artinya BOM apa? apa? itu? Bebas, ongkos, mabok Iya yeah. <laughs> Asik, asik, asik Udah, <laughs> BOM itu bincang obrolan musik man. Bincang obrolan musik Iya, tapi Siap. kita presetin Jadi bebas, ongkos, mabok Coba Ren, ini holy water nih Holy water, cheers Nih, oli water ya, oli water ya, nih, mantap, ini ada album, ini nih ya, eh, ini, ini album bisa di, di, ketemu di mana nih, album bisa ketemu. Kalau nggak mau beli fisiknya, bisa didengerin di Spotify, di iTunes Music, Deezer, Amazon Music, semuanya bisa. Tapi kalau mau beli, kasetnya Berarti lo masuk ke mana nih? Beli digital atau lo masuk ke Tunkor, Tunkor ya, Tunkor ya, Tunkor yang ngurusin Stone Tunkor record dari New York City video klip? video klip? video klip kemarin bikin di Australia oh iya di Australia ya bikinnya kok deket banget? deket Australia memang cuma disitu doang bang <tai kutu> baru cuma 5 jam doang terus jalan makin raja ngomong makin sombong enak nih <tai kutu> <tai kutu> ya, tapi itu kenyataan ya. bukan, bukan di sombong-sombong <tai kutu> oh, iya, iya iya iya iya emang itu kenyataan emang kenyataan, ga sombong deh bener itu realita ya wih padet padet ya? padet padet asik, aku udah nggak tahu apa yang mau tanyakan sama sama lo laren, tapi dari sekian banyak perjalanan lo, pasti gue yakin lo pasti ada sebuah cerita lucu atau cerita yang unik yang cerita ini apa seperti pengalaman dan kebayang-bayang nah, ceritain lo, tuh asik tuh yang gitu-gitu kita berbagi pasti ada nggak mungkin gak ada sekian perjalanan dari umur 9 tahun lo bayangin dulu jalan lo main skateboard sana, loncas, loncas ini gedung, senon, gedung sini masa gak ada cerita yang kaki patah kek oh jangan eh, sampe jangan ya ini gue hampir 22 <laughs> tahun gue main skateboard gak ada ya jangan sampe jangan sampe nah, jangan sampe tapi paling enggak kan ada cerita yang unik men yang unik itu ketika gue jatoh di tangga nya Wonder Bar waktu itu Dimana? biji gue berdarah huh? hah? biji bang <laughs> biji gue berdarah, mencelak biji gue biji jatuhnya gini Deng itu langsung jadi scorpion. Rel, rel rel gini kan. Gua ragu, Deng. Itu, itu langsung gitu, gua. Itu lagi ngetrek atau lagi gimana? Lagi nge-slide. Jalan oh, di besi. Oh, jalan di kayak, oh. Jalan di besi segini, Pak. itu loh. lu jumping. Anak tangganya 13. Gua nge-slide tim di situ, tapi landing ya landing ya tapi prosesnya dapet. biji gua berdarah dulu. Gua belum kok, pas gua duduk nih. Pas saya duduk kayak Kayak ada yang beda Kok, gitu. Wah, <laughs> Pas bener. gua cek di kamar mandi, gua lihat, gue giniin oh, oh. Ya darah nih. Bener. Ya mencelot biji gue. <laughs> <laughs> tapi aman kan, tapi aman. Si boy masih bisa bangun. Si kan? boy, <laughs> si boy kalau ketemu Emon mah udah pasti jalan terus. Jalan. Uh -huh. Berarti cerita lucunya itulah ya. Kurang lebih sih bang. Tapi kalau cerita lucunya sih banyak sih sebenarnya yang kayak. Eh, hey, yang pasti gua tahu skater tuh. Kalau udah namanya atlet skater ya kan. Kalau buat gua udah bukan atlet lagi, udah bukan billar oke. Lagi. Tampilan lu mantap men. Pasti bangsa-bangsa ya, harimau -harim banyak <laughs> enggak? <Hey, laughs> iya. Tapi jangan harinya mah harimau yang, <laughs> yang taap ya. Kalau hari yang taap gua gak mau. Eh? Kalau harus pasti, pasti ada harimau-harimau yang gimana? Ada yang tapi yang, yang kesrempet-rempet gimana? Kalau harimau yang baher gue ikut. Kalau harimau yang taap gua tinggalin. Oh. eh nah. e, udah udah udah udah bebaran e. nih <gulangan> e, mantan nih e. hmm. nggak juga sih kalau mantannya ya? nggak jadi orang kagok lah nih benar-benar cinta, cinta satu malam enggak benar-benar cinta, cinta satu malam iya cinta satu malam itu benar ya benar namun kayak gitu e, eh? kaya Tapi gitu, kok sih singrengon ngomong beneran nggak e, serajah eh ini podcast bebas. Bebas, bebas bebas masa lalu masa lalu nanti di komen nih mau gimana masa lalu masa lalu <gula> cerita masa lalu masa lalu saksi e, banyak tapi eh tapi Iya, <tis> coba <mencoa> ya, begitu doang, bang. Beda casing doang, iya, iya, iya, per Kaitan itu. Tengok ya, iya, skater, renovra pratama gitu loh. Iya, iya, iya, ya itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya iya, iya, Iya, emang udah keluar lagunya dia yang itu, teh. tapi nah, nah, emang agak gitu agak suka suka nah, nah, jadi bukan nah, bang, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, ada, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, kita kan ngomong apa aja kan jangan masukin di hati jangan sampai masukin di hati soalnya juga gue sampai masuk masukin ngomong mungkin gitu ya kan iya iya ren, udahlah ren sebelum kita tutup acara ini kita bubar gerak-gerak ah gue malah tuh youtube ya dia tutup yang mau dia gue ga mau tar dulu kalau bisa nih yang tadi tuh kalau dimasukin ga mau gitu berarti yang udah disumbangkan untuk negeri ini adalah sebuah prestasi yang di? Banyak bang, banyak ada yang di Thailand, ada yang di Korea, itu. ada yang di Macau, ada yang di Chinese Taipei ada yang di, di Beijing itu Menpora gak? ada Menpora waktu itu bapaknya Zek oh iya. Agung Gemelar oh iya terus tiba-tiba dipilih lah, itu entah kenapa Reno Julian Pratama yang bawa obor olimpiade lu ya? Eh? dia mau tahu dong siapa orangnya Lalu, ya kan? Eh? itu random bang random, hmm. kenapa ga anak panjetebing atau siapa gitu tiba-tiba gue yang kepilih mungkin dia mungkin biar cepet membakarnya ya, lo pake skate kan cepet jadi <laughs> enggak bang, <laughs> itu kan maraton bang maraton, gue ga pakai apa-apa <laughs> <laughs> siapa sih si Renong? dipanggil gue sama Agung Gumlar. Agung Gumlar. hmm bapaknya Zek ditanya Ayo lihat coba Reno kayak gimana, gue datang begini atau gue begini, warnanya banyak, ini gitu dia, ya, kan? asyik <laughs> dia lematinya dia tuh kayak asyik ini dia nih yang dipilih nih, siapa yang milih dia ya, yang tau tahu, tapi, Pak, tapi saya, akhirnya Lu bayar dia? Akhirnya, ya? akhirnya gue di-cover gue, emang udah sebenernya Indonesia yeah. ya? Iya yeah, la. hmm, lah, maaf dah nih kalau sistemnya norak emang. Ya, eh, Jangan oh, jang, bahaya tuh. Iya, e, norak kadang-kadang. Gue di-cover, tato gue di sini. <tuh>. Dia lupa cover tato kaki gue. <tuh>. Jadinya gue bawel tuh obor Olimpiade. Lu bakar ya. di bakarnya <tuh>. mereka. Saat gue bawa, gue bawa ya, singkat cerita. Selesai, yaudah, tapi masih jadi eh, tapi jadi jadi ada tanya, tanya itu suatu prestasi men nggak hmm. semua orang bisa kepilih untuk bawa tuh obor, bener, nggak semua orang. gua juga lah, itu gak tahu itu, kenapa gua itu yang kepilih. Bener -bener gift, exactly. itu bener-bener gift men itu nggak nggak nggak sembarangan loh. sekian banyak atlet, artis, kok gua dari Indonesia loh, itu itu, itu kebanggaan loh tersendiri. kenapa kenapa gua yang kepilih? Gitu. ya itu dia, dari banyak tahun dari banyak kontingen oh, kontingen. Berapa, eh, tahun berapa itu? apa disebut tadi itu? itu tahun berapa ya kalau nggak salah itu tahun 2009-an itu tahun ada berapa. semua, ada, ada di dokumen? ada, ada di google ada, itu semua fotonya ada mantap juga men, mantap loh men, man. man. kalau mantap, makan di atop <laughs> atau makan tepung? nggak jangan lah mantap aja deh jangan mantap itu, beneran bener mantap itu. Itu, itu itu memang, wih nampol banget itu kalau bahasa itu nampol nampol men, anak muda berprestasi ya kan yang dilihat dari covernya urakan ya kan warna di sana sini, blepotan, tangan segala macem, hmm. tapi membuat se sebuah prestasi yang tidak semua orang memiliki. Astungkare, alhamdulillah, memang itu jalannya Aten. dan itu juga bagian dari perjalanan untuk mengingat bang apa yang sudah dilakukan gitu. Buat gue sekarang ini kan adalah tanggung jawab, tang jawab dan disiplin. Gitu. Tapi kalau jujur, gue bangga banget hari ini gue bisa ngobrol sama lu Senang, Bang. Gue dengar sangat dengan, senang, dengan senang gua, hati. Banggaan diri Gue bisa tahu siapa lu sebenarnya, lebih dalam itu sos sosok si nama lu Reno. Reno Julian Pratama, ya. yes. itu nama asli ya, pemberian dari, dari orang tua ya, ii, ii. dari Bonyok. Ya, dari Bonyok itu bener-bener aku respect Kalo banget. Kalau yang gak tau Bonyok tuh, tahu dia Bonyok bokap, Bonyok apa ya? Iya, yeah. mm -hmm. itu aku respect banget sama lu Gua respect banget, dan gue salah satu orang yang memang... Dari awal gue kenal lo sampai sekarang. Bang mau, kasih tolong kita kenal dimana mana sih? Kita, kita gue respect banget. Kita kenal di mana sih? Pokoknya <laughs> nah, jangan lah itu. Eh gua ya, boleh boleh. Biar mereka lho. tahu perjalanan Dari, ini keras. Bomberman, ya, bomber, bomberwati. Jadi pertama gua kenal Reno Pratama, Julian Pratama itu di sebuah universitas yang bayarnya tuh gak bisa terbayar pakai angka. Tapi yang bisa kita bayar di sana itu adalah pakai keikhlasan. keikhlasan Karena di itu aku ngejalanin, aku lulus tuh dapat s tuh s nya s 13 loh dia s 1 S5, ya. -E S5, eh, s -1. s 5 S3, -E s S5, S6, S7, S8, S9, s Jadi kita adalah satu, sebuah universitas yang s s S21, S21, S21, S21, S21, S21, s yang seharusnya masuk, Tidak di situ. Yang seharusnya tidak di sana tapi terpaksa masuk di sana. Jadi ya tapi itu proses hidup dan kita harus lewatin ren dan kita harus ikhlasin dan semua yang kita lewatin itu kan satu pelajaran yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Oh, mbak Bagi aku suaranya. aku juga termasuk aku selalu bersyukur apapun yang selalu kudapatkan dalam dunia ini. Aku, terima, aku selalu bersyukur dan aku selalu tidak akan pernah malu membicarakan ini untuk oh, anak cucuku. Gua nah, gak pernah, pernah malu, Bang. Makanya buka aja di sini iya gitu belak belak aja kita di sini di situ aku ketemu, namanya Reno dia datang ke gua ngobrol bla bla bla berang akhirnya kita lu, nama, lu. Eh? <laughs> lu jangan jual nama lu <laughs> ya, lucu, Nini, lucu, lu jangan jual nama lu ini lucu nih ini lucu banget lu jangan jual nama lu begitu dia datang nih begitu dia datang nih coba saja perumbah <laughs> perumbah banget busur debatannya <laughs> menelik lalu begitu dia datang ke aku di saat itu aku lagi asik main gitar di belakang itu tiba tiba bang aku bla bla bla, bla. aku lihat begini kan Serius lo ngomong, iya bang, gue gini gini gini. Oh, oke, jangan jual nama lo. Ada salah satu sahabat, aku perdana Ada perdana ya, nanti next aku pingin sih ngundang beliau. Love you bang. Ada perdana kesini, jadi gue telpon deh. Nah, bener, nah, lo, gini gini ini. Wah itu adik gue deh. Oke, gue percaya deh. Kalau kalau dia kalau dia udah ngomong iya bener, dia orangnya yang pernah bohong deh, Dia pertumbuhan di situ, walah, kan dia raja aja nih. Jangan jual nama lu. Siapa? Lu di di luar main nama siapa? Ya saya main nama Jering, saya main nama anda. anda. Anda gua telepon sekarang nih. Iya eh, telepon Eh tapi lu sempat juga di potlot, ya. Lu sempat di potlot gua. Sempat ya? Gua di potlot gua, ya? gua, gua. gua ngigitarin Masto waktu itu. Ma pop -up. oh kakaknya Bimbi. Eh, adeknya Masto, Adainya ya. Sori sori sori. Masto. Masto. Popa, gua sempat ngigitarin waktu itu kan almarhum Aryo gitaris yeah. Popa. Iye. Meninggal Iya benar. Terus dia butuh gitaris Belum masuk? Akhirnya gue bilang, Ren coba deh gitarin deh Bang gitarin eh, cuma begini-gini Tapi tuh. sejarah tuh emang sejarah Itu sejarah, sejarah juga sejarah bang sih, sejarah. Iya sampai akhir gue latihan di studio parah Di, di potlot gitu sampai Terus tiba-tiba gue naik ke atas Nggak kelihatan frame tuh gua naik ke Bass uh, bas drumnya Mas Bim Bim Emang dasar kualat kali ya Iye. Gua kepleset ke Robek kaki gue tapi Bim ada? Bim enggak ada, tapi di situ ada jejak darah. <laughs> Dan gitar tele itu gitarnya Mas Bib. Oh. Dan gue di situ. Iya, <laughs> aku oh, mau Bim saya respect. Penampung penampung penampung Bim, Mas Bim. <laughs> mas To, siap. Udah laren. Makin banyak kita ngobrol, makin panjang nih ceritanya nih. Biar mereka tahu bang. Ya. Biar ini perjalanan bukan, bukan sembarang penjar per perjalanan nih. Bocorin lah lagu lu yang mau. Ini ini lagu yang mana nih? Bocorin. Gua lagu mau lu. lagu yang ini aja ya, lagu baru ya. Lagu yang buat di album berikutnya. Kalau yang ini kan bisa di streaming. Ya. gitu Bisa di dengar di mana-mana. Boleh, boleh boleh. Lagu baru boleh. Boleh lah, boleh sangat boleh. Ya, kan nggak kena copyright jadinya. Enggak. Hahaha. <laughs> aja. Kalau yang ini judulnya Moonshine. Moonshine itu artinya arak bang. Moonshine bu bukan cahaya bulan. Cahaya bulan menyinari aku. Ombak. ombak. Tep. Oh iya ombaks. Ombak, ombaks ombaks dong, e, ombak. Ombak Omb Ombak bila -bila bantuin ku, bantuin oh. boleh dong iya. iya. ah, ombak sekarang. Eh ombak. Ombak kemarin bilang ren bantuinku gitu lagu. Solo nih. Iya tuh bang. Ombak ombak sekarang. Berikut ya. Oh, Oke. Okay. Iya. Okay. Tapi ini lagu bukan bukan ombak nih. Ini lagu, lagu kita, Julia Moonshine, yang berjudul Arak. Moonshine itu artinya Arak. Itu, kok bisa mengingat Arak? Dari oh, Moonshine itu, bang, itu, itu dia adalah minuman yang dibuat dari desanya tersendiri. Namanya Moonshine, bang. Desa mana itu? Desa mana aja dari New Orleans? Oh, New Orleans. New Orleans, Orang. bilang Arak itu Moonshine. Lu perasaan mainnya enggak pernah dekat. Mana dia Tegalalang kayak jauh-jauh <laughs> <laughs> banget. Mana oh, namanya perjalanan. Oh, enggak deket yang yang dekat-dekat aja enggak ada ya. Apa kayak Singapadu gitu nggak pernah. Ya <laughs> <Enggak>, apa Singaparna. Iya iyo, Ya udah gas lah gas lah gas. Gas. Yo gas. Oke, nomor mana nih, buat hati? wuih, yes, eh. Izzy, Rena, Pradama, bonsai When I feel so lonely, got no place to go. Listen to radio, hear you on the stereo. Sitting on the corner of my room. Yes, I feel gloomy, I feel so blue. I got a on the rocks, now I need someone to talk to Jim, Jack and John tell me how to forget yeah. So I take my guitar and I sing a song a thousand miles away from you my love Please take me to the place that no one knows my name Cause I feel tired living in fear I got arak on the rocks, now I need someone to talk Jim, Jack and John, tell me how to forget I got arak on the rocks, now I need someone to talk Jim, Jack and John, tell me how to forget Yo. lanjut di bom berikutnya fire rats selalu pertama yo